<tuk tangan> <tuk tangan> kabut banget ya sekarang kalau udah kabut begini Beli apa? Sagu apa? Berapa segunya? Seprapat. Sagu seprapat. 4 3000. Nih, kembalinya. Nih, sagunya tuh enak ambil jajan. Kasih, ya. Tuh, sama-sama. Uh. Eh, buasan kali lu. senang banget ya ini orang kalau gak begini ngapain eh, sih orang udah ngapain juga Hehehe, eh, puasa enggak, lu? Sang enggak? Lagi ngapain, Bro? Lagi ngapain, Bro? Lagi main Owe. Eh. Oh, sama. Rebut. Oh. Puasa <laughs> enggak? Bagus, bagus. Mantap. mantap Mantap dong inilah adalah jajak yang harus diikuti Nah, bagus, bagus Jangan bagus. puasa, karena puasa itu lapar <laughs> Asli mana, bro? Makanlah sebanyak-banyak Selagi masih ada <laughs> Asli mana? Sebelum kemulah <laughs> Karena puasa itu Tidak kenyang Ui. Ya, oke Kamu kayak... puasa, Kak? Puasa, dong Iya, iya, iya, iya, iya, iya, asli iya, iya, iya, iya, apa iya, iya, iya, apa iya, Kamu asli mana? Kamu asli mana? Asli Kalimantan. Oh Kalimantan. Kalimantan Timur. iya Ya, skip ya. Isinya orang-orang kabutnya. -orang Halo. Iya dong, acip. main lo Jualan. <tuk> jualan apa? Jualan apa? Jualan kelontongan di rumah. kelontong jualan apa? Tabok pesirah. Ya. <tuk> di mana Bang lokasinya? tanah Bang. Ada, Bang. Kamu di mana? Jawa Barat aku Bang Oh tuh Saya Bekasi Oh orang Bekasi Ini teman saya Bali Oh teman kamu Bali Iya <laughs> Yang Bekasi sih apa? Orang mana Bekasi? Ada, ada tiga Bang Ini teman saya oh hmm. ya. Nah. Ngapain Jadi, loh? Berpuasa kagak? puasa loh Serius loh Mengikah paling lagi berharga itu okay semangat Oke okay, lanjut okay. Oh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, mustaqim Syirat al an'amta alaihim Ghairil al maghdubi alaihim Amin ya. Afas, Alhamdulillah insyaAllah Alhamdulillah bang ya. Apa dimana? halo kembali ya, bang, ah kamu di mana? ya eh, jelas menghalus bang, ah dong aja bang, <tik> eh kabut lu halo bang. Lu gabut ya? Iya bang, gak <laughs> ada Itu makanan doang, kasih ke gue bang Nih, minyak aja nih Minyak nih <laughs> <laughs> Minyak lima <nih>, mahal Lugabut, <laughs> Lu orang mana bang? gua orang Tanah Abang coy Iya, iya, iya, di Jakarta ya? Iya dong anjas Lu orang mana? Jadi kot orang makasar cuy. Oh, orang makasar. Keren banget orang. Lu orang dari ya Bang? puasa <laughs> nggak lu. Halo. Lu, lu ra... ya lah, Bang. Ah, masa nggak puasa? Iya kan kali. Lu, lu rabun ya, bang Apa? Rabun lu. agak dong. Ini oh, mah ya ya ya. Ini ya. mah properti doang tuh, properti doang. Oke, okay, oke, okay, Bang. Siap, Bang. <laughs> lu lu bisnis apa, Bang? Jualan minyak, lo itu, itu, itu, toko itu, atau toko orang toko sendiri toko sendiri dong. iya iya iya iya, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ngapain, Neng? <laughs> ngapain? <laughs> Kapuk kan sekarang Gimana? Di mana? Bapak Adik, -adik. Minta beras satu Boleh. Beras 5 kilo. Boleh. Beras 5 kilo. Minta Ada. Beras. Aman. Ada. Aman. Nih, satu kilonya segini nih. 1 segini nih. Ah. Uh, Kiraan pondra? Murah bang, murah ya sini mahal bang. Kamu di mana emang? Di sini Ayah. Ayah. Jari, jari, jari. Eh, itu Saya veteran petro ya, ya? Lu nah, beton-beton ada ada, ya? ada, ada. ada Kocil. Halo bang. Halo. Udah makan. makan bang. Udah makan bang. Udah makan tadi sahur. Ya, kamu haram kan? Kamu haram kan? Oh, bukan dong. Jomblo kan? Jomblo. Punya pacar. Punya dong Kita hey, pacar Kocil Halo bro Halo bro, bro? Ah, ya, apaan bro? Ya, lagi ngapain? Lagi cendid bro Ya mah pak jualan apa pak jualan mau <tuh> bang hey. puasa bang alhamdulillah pantek Bocil, oh, pengen bocil. Pengen ngapain bocil. Eh, halo hey, oh. tiga biri-biri. Ada foto-foto lah. Tuh foto kapal. kacau kacau ini streaming paling kacau ini gak jelas banyak banget orang-orang gak jelas ada ya, suaranya gak ya mudah-mudahan ada suaranya dah. orang ngantuk nih detik. <laughs> kamu tidur lagi tidur. tapi itu lebih aja di situ. Kantuk kan begitu? Kantuk ya Lewat headset ya? Hehehe <laughs> Hello. Um. <laughs> sule, tunggu le, tunggu, tunggu opo. Oh, opo telu, ya, ta. Para sapun oh, <laughs> <laughs> kok nawar-nawar orang-orang eh? Jakarta tapi ngomong eh bang orang-orang Indonesia bang, eh <tuk> nanti, bang oh. kan orang plastik, <tuk> eh tak teko ising bener ya singgah ya, apa, -apa mau kita <tuk> <tuk> oh, orang Jawa. ini semua orang Jawa, ijo aku ngerti lang Jawa tapi apa yang menang di Jawa ini? Jawa langsung Jawa ini, Jawa. lagi apa Pak? Kita Tidak ada uang. Halo kak. Halo. Halo. Kakak tinggal di mana? Kakak tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal iya, di namanya? Aku tinggal di negara Indonesia. Aku kira negara Jawa <laughs> negara Jawa Emang kamu tinggal di mana? Oh, di toko mana? Itu di warung mana? Om? Warungnya kakak dong Iya, tapi lokasinya di mana? Di Makassar Bukan, kakak di Tanah Abang, Jakarta Katanya tadi di Indonesia Ya kan, Jakarta ya kan, di Indonesia, Jakarta di Indonesia. Cantik. Masa cepat sekali pindah. Masa tokonya di Siung, kayak jin. Oh gitu ya. Kamu lagi ngapain? lagi ngapain? Lagi. Lagi main. Main sama, sama siapa? Boba. Main sama Boba. Oh, itu namanya boba ya. Oh, itu ya? namanya boba ya. Iya. Mm, siap. Em boneka boba masa dipanggil. Em, nama apa si. Nah, memang nama kamu siapa? Emang nama kamu siapa? Ifa lo. Oh, Ifa. Oh, Ifa. Ifa. Oh, Ifa. Oh, Ifa. Ya, Ifa. <laughs> itu Iva umur berapa? Umur berapa? Hah? Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? 8 Oh, udah sekolah berarti ya? Oh, udah sekolah berarti ya? Udah lah, masa masih TK. Hmm, udah puasa belum? Udah puasa belum? Udah. Oh, puasanya nyampe nah, maghrib ya. apa nyampe zuhur? Ah? Puasanya nyampe maghrib apa nyampe zuhur? Oh nyampe dulu. lagi wow. sama siapa, siapa itu? Sendirian. Sendirian. Siapa itu coba lihat. Itu tuh. Tuh. nggak lihat loh. Nah ini tuh nggak ada siapa-siapa. Tapi Om Kenapa Om tinggalnya di Jakarta bukan di Indonesia aja. Ini maknya mana nih? Ngapain Om di situ? Lagi jualan. Lagi jualan. Jualan apa? Jualan minyak. Jualan minyak. Kita <gulis2>: dulu dong, oh, kata apa nih? Ciki aja nih, cikin cikin ciki <tuk> <Dari> ciki <tuk> <piringin. tuk> <tuk> Tapi gratis aja, nggak usah dibayar lah. Ntar gimana kalau nggak dibayar nggak bisa belanja lagi, kapan? Kan udah ada kumpul sama orang-orang lain. Oh gitu. Oh gitu. Om ada mesin capitnya enggak di tokonya? Ada apa? Ada apa? Mesin capitnya dan cari tokonya. Mesin sapi. Mesin sapi. <laughs> mesin capit loh. Om. Oh mesin capit oh, ini adanya gunting. gunting. Ya, Mana loh? Om jangan bercanda mulu. <laughs> apa puasa enggak kalau enggak masuk neraka lo nanti oh iya Hah, kamu aja puasanya oh, iya. sampai zuhur aja zuhur aja sampai maghrib ya sorry. ya sorry tadi Iva katanya ngomong tadi Eva katanya ngomong puasanya zuhur puasanya zuhur tadi tak terdengar makanya bilangnya duhur oh gitu oh gitu Masak mau bucok. Mau apa? Mau apa? Bucok, bucok. Bucok apaan? Bucok apaan? Mata -mata. <laughs> Om sudah main nih, Kak. Udah. lagi baca lagi baca baca apa baca buku dong baca buku dong jangan lihat janganlah Gimana lihat jangan tuh, tuh. kelihatan nggak enggak lah tuh oh tuh nah. tuh kelihatan nggak oh, kelihatan nggak oh, kelihatan lah ya udah aku kuat ya sih oh gitu ya bibli itu anaknya ada ada mana? Soloan coklat. Solo ya. Solo. Emang solo ada yang coklat enggak? Hmm, ini hmm. hmm. Tulisan coklatnya di mana? Di ujung di ada warna-warna. Itu ada gambar Itu kan depan tuh. Oh, ini ya. Merah. Yang mana kok tadi? merah juga nggak apa-apa dah dua iya dua 10 berapa lima ribuan kan Saya sekolahnya di mana? Hmm? Kamu sekolahnya di mana? Indonesia. Sekolahnya di Indonesia. Sekolahnya di Indonesia. Oh, sekolahnya seluruh Indonesia. itu tadi lagi ngapain Ada orang beli Ada orang beli Beli apa? Di agar Beli apa? Agar-agar dengan lahiran. kau udah, kau udah dulu ya. Iya, ya, Selamat besok. Iya, dada Eva. Ya, dadah dada, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, kalau bang, api Bocil, bocil. ngomongnya omongnya yang baik. omongnya yang baik, kelakuannya baik. Ya cep tuh. Cep apa? -apa. Ini. Yes. Jadi hmm. beli iya beli apa besok bumbu tapi seratus ribu iya nggak ada kembaliannya tuker dulu ya iya harus ada dicari <laughs> saya masnya bisa baik mbaknya nggak kelihatan mukanya iya mati lampu mas kasihan banget sih dong? Tahu. Jualan mas? Agak, cuma dipajang doang Dapat. buat properti. Oh, weh. Oh, iya, iya. Buat <laughs> pribadi ya? <laughs> iya dong. Sultan mah bikin warung oh, itu. sendiri. Aja kalah itu. Apa? Dapat. Dapat. Dapat. Dapat. Dapat. Bali dari sama-sama beli di apa beli aqua gelas satu ada adanya aqua botol katanya buat pribadi eh kita nggak minum yang pakai gelas pakainya botolan ya masnya saya ini <laughs> Baik, ya kelihatan. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Puasa Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si lancar sampai Pola. sekarang. Ya. Ini orang pasti gabut nih. Hari Minggu lagi ngapain <tuk> <tuk> Ini aku <tuk> hmm. Coba kasih kamu. dong mohon iya sama-sama saya juga mohon maaf lahir iya, iya batin dong. ya yang mana bang orang mana bang orang tanah abang, tanah abang. Hah? orang tanah abang tanah abang wih hmm, <gif> <susuk> Anak masjid. Remaja masjid. Mantap. Siang-siang sudah di masjid. Halo Bang halo halo dari tadi kena skip terus aku nih bang kenapa <laughs> Hah? kenapa biasa ya, orang mana bang orang Jakarta asli orang Jakarta kan aslinya Jawa cuman sekarang tinggal di Jakarta oh kamu asli mana Kalimantan. asli Kalimantan bang uh, Kalimantan mana Kalimantan Barat. Di mana tuh? Di Pontianak. Oh di Pontianak. Pontianak itu Bukan. deket. Pontianak itu deket pantai ya? Uh, dekat sih. Singkawang dekat. Oh Singkawang ya, benar benar benar benar. lumayan sih sekitaran lima jam lah. Oh jauh lah kalau 5 jam. Dari Pontianak ke Singkawang 5 jam? Ya lima jam. Oh, iya, iya, iya, iya. Dekat loh, nggak tahu jauh Kalau Singkawang itu banyak Chinese-nya ya? Bener nggak sih? Banyak apa? Orang-orang Cina yang Oh, iya, iya, iya. Kan sana anak Sana kampung mereka, Bang Oh, iya bener Makanya Singkawang sebutan sebutannya Oh, gitu Kamu Puasa nggak? Apuji uh, Tuhan enggak bang? Oh iya. Yeah. Non Muslim saya. Non Muslim ya. Kalau mm -hmm. bang puasa enggak nih? Ya, Alhamdulillah masih puasa. Oh, enggak. Eh, enggak boleh. Dalam lagi lebaran nih bang? Masih lama lah, baru sekali Baru sehari udah. <laughs> baru sehari mau lebaran? Ntar 30 hari baru lebaran. <laughs> Tak ada nih bang nunggu lebaran nih. Kenapa? Kenapa? Mau libur. <laughs> eh, kalau misalkan lagi lebaran ya, kalau lagi lebaran orang ha? di sana seru nggak di mana di Pontianak? Kalau di Pen Pontianak tuh sepi bang. Nong oh, sepi ya. Nah, palingan di kampung. Oh kalau di kampung-kampungnya -kampung kampung rame uh, ya? Di kampung-kampung ramai. Di kampung -kampung ramai. Hmm. Soalnya yang di Pontianak ini banyak balik kampung bang. Oh baru balik kampung? eh dari Jakarta ya? Kalau Jakarta kan juga sepi tuh, banyak pulang kampung uh, juga. Mudik ya itu bahasanya. Oh mudik ya benar benar benar Kamu asli Pontianaknya apa? Dari kampung juga? Eh dari kampung juga bang. Oh di mana? Di Karangan Landa. Oh di Landa. Uh. Dari Pontianak jauh ke Landa? Cep. Kalau pelan tiga jam. Uh -uh. Kalau sedang kalau sedang lah, tarikan sedang dua jam. Cuman, kalau melindungi batas satu jam, ya bang. Oh, naik motor, uh, motor. Oh, iya, iya, iya, iya, jauh bang. Apa? iya, Apa? Tidak, tidak terlalu jauh, lumayan Oh, lumayan ya Ah. Uh. iya, tuh jalan jalan di Pontianak Pontianak ada apaan? Banyak sih bang iya, Pontianak iya, Apa tuh? Bagaimana lebih banyak tuh di Singkawang? Oh iya, makanya aku tadi bilang kalau di Singkawang banyak acara, banyak kegiatan, banyak huh? banyak tempat-tempat seru ya di sana ya? Paling ramai itu pas Cap Gome itu bang Ah iya itu, yang ada orang-orang ditusuk-tusuk itu kan? Uh, itulah bener, ya? Singkawang, Cap Gome Oh iya bener uh, Itu paling ramai kalau Singkawang Itu namanya sayasa? Itu Cap Gome kalau yang tusuk-tusuk gitu -tusuk tatung namanya. Tatung. Oh iya. Nah, kalau daerah sana nggak tahu saya. Oh gitu. Dan sebang. kalau beda daerah beda bahasa. Oh gitu. Ya ya. Jadi ya. hmm. lebih ramaian di Singkawang ya daripada di Pontianak ya? Pontianak kalau hari gawai itu Rame. ramai. Ramai. Heeh, hmm. ah, ramai. Itu yang seru kalau hari gawai. Cuman tahun ini ndak ada gawai. Hmm, ya kan kemarin tahun ini bulan 4 nih. 4, Gang. Heeh. 4. Heeh. ada gawai. Oh, gitu. Kalau ada yang seru tuh. Jadi nggak ramai ya. Enggak ah, ramai. Di rumah Betang eh agak. Hmm. Apalagi selain, selain di Singawang di mana lagi yang ramai? Selebihnya kurang nggak tahu nih bang. Kalau <laughs> tempat wisata gimana Di Pontianak. Palingan hmm. di tepian, tepian Kapuas. Sungai oh Kapuas. Iya, di Sungai Kapuas. Wah itu seru banget kayaknya ya. Lumayan juga sih, Saya ramai terus itu. Iya. Banyak juga sih di Pontianak nih, cuman banyak ndak. Enggak tahu enggak apa tempat-tempatnya oh, gitu. Nah baru juga di Pontianak hmm. Berapa bulan di Pontianak? Per setahun, dua tahun? Baru 6 tahun lah Oh 6 tahun? Lama lah Termasuk baru juga Bang Oh <laughs> lama lah Ngapain aja di sana? Berapa? Di Pontianak ngapain? Apa? Kerja Bang Kerja Cetiap? sembako juga Oh kerja sembako juga? Hmm. Di tempat orang. Ya tempat orang orang Jawa juga kok. Oh. Oh, orang Jawa. Oh. Hmm, buat ini. Jual apa aja? Gimana? <tuk> tak tahu. Ah? Huh? tau <tuk> Jawa mana dia. Oh atau Jawa mana ya? Nah di sana banyak orang Jawa sukses ya? <tuk> banyak ini. Lamongan yang banyak sukses. Oh jual pecel lele. Ah pecel lele. Oh. Pecelele. oh. <tuk> kamu suka makan pecel lele juga? Dulu aku pernah kerja di Lamongan pecel lele. Oh. Lapan bulan. Sama bosnya orang Jawa juga. Iya lah. Berhenti. Lamongan rata-rata orang Jawa semua sana. Ya, iya. Kamu nggak pengen jualan sendiri ya? Modalnya aja bang belum ada nih bang. Nyari-nyari nyarilah modalnya. Usaha sendiri ntar. Kemarin ada modal lu. Kapan beli itu motor? Hmm, beli motor dulu. Oh, kalau ada motor nih enak kita nyari jalan uang tuh mainnya. Oh benar benar benar benar benar. Kalau ada motor susah, susah ya bang. Repot ya repot ya. Apalagi enggak ada motor nda ada apa? udah jadi. Oh benar benar. Yo TV ngapain? nyari jodoh ya bukan long buang aneh ya, jenuh Abang? baru balik kerja Oh baru balik kerja uh, oh, buang dulu ya. Anu ya jenuh dengan main Ome TV gitu Oh uh, lihat-lihat <laughs> orang soalnya sini lihat-lihat ada yang mesum ada inilah hahaha <laughs> <laughs> ada yang lagi cobi kacau itu anak-anak itu ayah nah, sulit tuh mm -mm. Ya, udah deh kali Ini aku dapat sini yang cewek telanjang oh gitu bisa begitu ya kali <laughs> kali tahu ngapain ya ya begitu ayah Ayah pokoknya mungkin dia mungkin dia lelah kali mungkin mungkin dia lelah itu <laughs> ya udah deh nanti lanjut lagi ya oke bang lanjut yuk sip nggak bisa skip aja dulu nah jadi berhasil